Hai hai hai Cerita rakyat atau dongeng yang berkembang di Indonesia menganggap harimau putih sebagai hewan legenda Bahkan sebagian orang ragu apakah benar harimau putih pernah hidup dan tinggal berdampingan dengan manusia Eh, ternyata harimau putih benar-benar ada di sekitar kita loh. Mereka merupakan kelompok harimau langka dari spesies harimau bengal atau panthera tigris-tigris. Pemandangan harimau putih tertua ditemukan pada tahun 1500-an di India dan sedang hidup secara bebas di alam liar. Sayangnya pada tahun 1958 lalu, harimau putih tersebut ditemukan tertembak oleh pemburu. Memang subspesies harimau berwarna putih ini lebih sering ditemukan di India dan sekitarnya. Artinya, harimau putih tidak hanya hewan yang ada di dalam cerita legenda, melainkan benar-benar hidup di bumi. Harimau putih punya ukuran tubuh yang besar dan panjang, bahkan disebut harimau terbesar setelah harimau Siberia. Berat tubuh harimau putih dapat mencapai 300 kg, dengan panjang tubuh lebih dari 3 meter. Jika sekarang kalian ingin melihat harimau putih, Kalian bisa pergi ke habitat aslinya di India. Sebab setelah terjadi penurunan populasi harimau putih akibat perburuan liar, hewan ini sangat dilindungi. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di habitat aslinya sendiri, harimau putih tinggal di hutan tropis, rawa bakau, dan tempat dengan banyak tumbuhan dan sumber air. Harimau putih juga termasuk hewan yang suka menyendiri. Ia lebih suka berburu mangsanya di hutan lebat dalam kondisi sepi. Meskipun bukan hewan nokturnal, harimau putih lebih suka berburu ketika malam tiba karena dapat membantu mereka menyelinap dengan tenang. Sebagian besar masyarakat sering menganggap hewan berwarna putih termasuk ke dalam kelompok hewan albino. Albinisme atau albino adalah kondisi genetik yang tidak sempurna yang menyebabkan organisme tidak dapat membentuk pigmen. Adapun contoh hewan yang mengalami albinisme antara lain buaya putih, lumba-lumba albino, rusa albino, singa albino dan sebagainya. Namun harimau putih bukanlah hewan albino sebab warna putih pada bulunya didapatkan dari pigmen tertentu. Hewan albino sendiri memiliki mata berwarna merah muda karena pigmen tubuh tidak bisa menutupi pembuluh darah di matanya. Artinya, jika kalian menemukan hewan berwarna putih dengan mata berwarna selain merah muda, maka mereka bukanlah hewan albino. Dibandingkan dengan hewan yang berwarna normal, hewan albino lebih beresiko mengalami kesulitan saat hidup di alam liar. Sebab umumnya hewan albino memiliki masalah penglihatan sehingga mereka kesulitan mencari makanan atau menghindari bahaya.